Ya, api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim Hei api, mui selamatlah dan mui sejuklah kepada Ibrahim ha, tu. Sebab tu Nabi Ibrahim yang orang kafir pada zamir dia katanya Matilah, duduk dalam api yang sangat besar Tapi tak mati, duduk sejuk biasa Tak ada, tak ada kena api walaupun sikit Maka dalam perjuangan Nabi Ibrahim ni sama ada dengan bapak dia sendiri dengan kaum dia kena duduk kecek apa ni degenya kaum-kaum kaum dia maka Allah wei Nabi Ibrahim mula-mula sekali orang yang boleh pakai pakai di hari kiamat padah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil yang dikasihi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari jemaah Minggu pertama di dalam bulan Syaban tahun 1444 Hijrah Dan pagi Jumaat, Minggu akhir bulan 2 tahun 2023 Kita masuk di dalam hadis yang ke-15 Dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An nabawiyah Hadis berbunyinya Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Learning. selepas itu baginda membaca baca satu ayat di dalam surah al-anbiya ayat 104 tama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan wa alaina innakunna zalimi innakunna fa'ilin maksudnya Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian maknanya macam mana kejadian hak tu hal buat pada awal macam mana macam tulah dia mari semula supaya kita beranak anggota tubuh badan kita bag mana bag tu. dia mari, dia panggil dangdem hak semua sarirat rangka kita tu. Kami ulangi wujudnya lagi. Dan makna dia mari semula sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami yang Tuhan janji siap dah. Katanya nak mari lagu tu. Sesungguhnya so, kami tetap melaksanakannya. Alhamdulillah, ini maksud ayat kera'ah. Nabi pun ayat lagi. Orang yang pertama diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim. Sebab perjuangnya Nabi Ibrahim ni, perjuangnya yang sangat besar, sangat agung. Nah, sehingga dia dilepar, masuk di dalam api yang sangat besar. Nah Lepar dengan tubi, masuk pun dalam api. Allah Ta'ala pun. Balas jasa lah kali kita kecek mudah mudah Balah jasa Nabi Ibrahim Dengan sebab dia dilepah Masuk di dalam api yang sangat besar Tapi Allah wislamak kepada dia Gaya kepada api Ya nar kuni Berdan wasalaman ala Ibrahim Hei api Mu wislamak Dan mu wisjuk kepada Ibrahim nah, tu. Sebab tu Nabi Ibrahim yang orang kafir Pada zamir dia katanya mati Matilah Duduk dalam api yang sangat besar tapi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 minta maaf dia telanje, ya, ya telanjang ni kalau dia kita tengok orang okay, sekali ah ya, sekali ah ya, kita tengok orang okay, tu silak kain ataupun telanje, maka dia duduk di dalam kham songcam kita jangan kita biasanya kita tengok orang okay, ni pakai-pakai ya tapi kalau dia kita tengok dia telanje sekali ah ya, kita tengok lah supang apa gambar dah tak, duduk dalam kuam songjang kita, tubuh badan dia pasal mano lagu mano sarirat rangka dia lagu mana. tapi wallahu alam akhirat sikit lagi Allah nak we ingat ke dak orang tengok orang tu bodok tengok orang pagi mari mung telanjang aku telanjang boduk dalam syurga mung tengok dah mung ku tengok dah punggung mung, dah, mung. Nah, tu wallahu alam tu hanya nak we ingat ke kepada kita tapi kita yakin bahawa semua duduk di dalam syurga ni adalah rabob baru semua Rabut baru semua. Tubuh manusia tiap-tiap orang ni sama tinggi dengan Nabi Adam. Nabi rakyat katanya, ni puluh hasta ni. Pernah puluh hasta ni kira, kira orang matahari ni bukan orang hasta dia pandok ataupun panjir. Ni puluh hasta kalau kita kira zaman-zaman lah ni lah. Lebih kurang ponyong. Itu seorang so, manusia walaupun tubuh dia pendek Ingin. Genoh sarang mana pun tu hewan mata tuhan dia omo 33 sama dengan tubuh Nabi Adam dan dengan Siti Hawa alaihi alaihi masallam. Tak tua sampai bila-bila. Ah itulah. Lepas tu comel, kalau orang lebih comel daripada bidadari, hak duduk sekali dengan tok lelaki dia. Lepas tu tak ada lah perasaan cemburu. Padahal syurga pun tak. Seperti mana hok Nabi royak di dalam hadis, banyak karang sehingga tak kecing, tak berok, tak ada demam, tak ada rasa panah, tak ada sakit, tak ada benar-benar hok -benar, tak molek. Ha dak? Makan-makan makan-makan, jadinyo minyak bahu tubik kok bulu romo. Jadi bahu sedak pulak. Benda hok dia makan tak serupa dengan fitrah dunia yang kita makan-makan makan, walaupun sedak harga maha sekali pun. Semua harga mahal harga murah hari kita makan kena tahu dalam jambe belakang. Nah benda dunia ni benda hok dia panggil dunia fana. Fana artinya binasa. Nah tu orang-orang ngaji kok kok kok ponak dia katanya fano. Dunia ni dunia fano. Gapo fano? Asal daripada fanaun. Fana artinya binasa, hancur, punah. Nah tu keadean dunia tapi keadean akhirat alhamdulillah Allah taala beri kepada hamba-hambanya yang taat dan taqwa adalah kesenangan dan kebahagiaan yang abadi hadis yang ke-160 ni an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yaumin min 50000 sana yuhawwinu dhalika hadis dikeluarkan oleh ibnu hibban 7333 maksudnya dari abu hurairah radhiyallahu anhu <coughs> dari rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Manusia akan dibangkit menuju tuhan sekalian alam dekat sekadar setengah hari yang dikira masanya Mana nyo ning agak-agak mukmin duduk lama mana Untuk nak hitung amalan dia, iaitu nya dikira masanya setengah hari dak. Setengah hari yang dikira masanya lebih bukan bukan, 50.000 tahun. ribu 50 tahun ni kira di atas muka dunia, kira setiap hari di di hari akhirat. Masya-Allah. Anak tahulah. Qi kita nak sampai hitung tu wallahu aalam. Pasapa hok mula-mula tu hen nak hitung amalan. Nak kira pasang lambang A B C ke, K kh kh ng sapa? Ho nuq hu ke, ko alif ba ta sapa ya ke? Wallahu aalam. Ya kena ada ore hok mula-mula sekali dihitung amalan dia ciga nah nabi-nabi rasul-rasul orang-orang okay, hok okay, pasang jan 1 gligo-gligo orang yang akan masuk surga hok pasang piset ah tulah orang hok nah, okay, mula-mula sekali pas tu nak siapa qiu kita ni la ilaha illallah dengan kesalahan kesilap per dosa kita dengan Allah kita sesama manusia hok lah kita pernah mati semua so ha, hari akhirat hari perhitungan itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia sebut dia hadapi orang ramai hasibu anfusakum abla antu hasabu hitunglah diri kamu maknanya dosa pahala salah silat dosa apa ni pahala semua tiat-tiat perkara abla antu hasabu Sebelum dari kamu akan dihitung. Bermaknanya di akhirat. Sikit lagi. Wa tazayyanu lil'ardil akbar. Hendaklah kamu berhias diri. Maknanya triumfram untuk hari pembentangan yang sangat besar. nya hari hitung beripungnya semua manusia yang sangat besarnya pada hari itu. Setiap orang pakat bawa diri masing-masing. Maka diberi mudah hal ini kepada orang-orang yang beriman seperti dekatnya masa matahari akan terbenam di sebelah barat. Maknanya orang mukmin, orang hak senai-senai dihitung fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang itu akan dihitung amalan dia dengan hitungnya yang sangat mudah. Supangnya sebenarnya matahari dia alik jatuh nak jatuh patu jatuhnya matahari. Ha tu sebenar anak ayok bukan bukan setiap hari dah. Tapi orang hak banyak buku dengan Allah, banyak buku dengan manusia akan dihitung, hitung, hitung, hitung banyak. Seperti mana hadis yang ada di dalam Ibn juga, Nabi royak pandak ja, man husiba uziba. Siapa yang ditanya banyak, siapa yang dihitung banyak, maka orang itu tetap diazab. Man hu-sibah, Hari ini kita sepatut ingat. Nah, Satu hadis yang panok. Ya. Man hu-sibah. Hu-sibah tulis dia ha wa Asa daripada hasaba tu. Hasaba, hu-sibah. Maknanya dihitung. U-zibah. u, u asa daripada azaba. Azaba maknanya azab. Uzzibah maknanya diazab Itulah Hadis pandok yang Nabi Raya Tapi makna dia tu Makir hati kita Sebab tu kita selalunya Kena minta semua belong pada <coughs> belong pada kita nak Wisaleh semaya tu Kita kena at dengan doa banyak Lepas pada baca Atahya sudah selawat Inna kahamidun majid belum pada nak na'wis haleh Kalau kita semayah sunat Kita at dengan doa banyak Doa, doa, doa, doa Itulah dinamakan doa Doanya Duburus Salah Duburus Salah artinya Doa akhir-akhir semayah Seperti apa Hani Saya cuba misal eh? Allahumma hasibni hisaban yasira Wahai Allah Hisabkanlah Aku ni dengan hisab yang sangat banyak Satu doa lagi Doa yang Abu Bakar mitok daripada Nabi. Abu Bakar ni satu hari dia jumpa dengan Nabi dia royak wahai Rasulullah tolong ngajarkanlah kepada saya satu doa yang saya nak baca nak berdoa dalam asmahier. Nabi ngajar kepada dia, "Mu sebutlah." Allahumma inni zanamtu nafsi zulman kathira wahai tu sesungguhnya aku zalim kepada diri aku sendiri ni zolim yang sangat besar yang sangat banyak wala yaghfiru anta tak ada siapa dah oh, boleh mengampun dosa kecuali kecuali mung saja ya allah faghfirli maghfiratan min indik. maka mengampunkanlah dosa aku roh uh, daripada mung kepada aku selalu lah tak ada pernah duduk belapik dengan orang tu dengan orang ni فانه لا يغفر الذنوب الا انت kerana tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau dan nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni ha, saya terlupa sat ni warhamni innaka antal ghafurur rahim dan mengrahmatkanlah kepada aku Transa sesungguhnya goño engkaulah yang amat mengasihani. Patu do'a lahi banyak lagi dah. Do'a-do'a yang Nabi ajar kepada kita supaya kita berdoa semoga insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Masuk pula di dalam bab yang kena Sifatul Ardil Mahsyar. Rupa bumi pada pada Mahsyar. Hadis yang ke-167 Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim 2790 Maksudnya dari Sahal bin Saad, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ayah katanya pada hari kiamat Manusia akan dihimpun di pada yang putih bersih seperti roti bulak yang berwarna putih. Nah, cuba kita gamar roti, oh, kamekamekamekame roti, nah roti bu roti hokwageno putih gandum dia masuk Allah tu lah. Pade mahsar macet tu lah. Nah, katanya pada yang tidak ada pokok kayu. Nah, cuba gamah. Tak ada teduh. Tak ada lindungi gapa-gapa. Sehal. Atau orang lain berkata, di sana tidak ada tanda petunjuk bagi seseorang pun. Maknanya, tak ada paklak. Gatu, gani, gatu, gani. Semua pakak pergi duduk di satu tempat belakang. Tanuh dia sangat-sangat putih. Allah, cuba kita gambar Pada waktu tu Kita gambar, cintakan sikit katanya Manusia kena duduk Bawa diri masing-masing Allah Lepas tu pakat Duduk tunggu Bilalah nak sapa kiu Ni lah Yang Nabi raya Kita walaupun tak sapa lagi Tiap-tiap orang tak sapa lagi di Daripada masyarakat macam mana tapi kena tigo nok hitung we jadi belong sampai pada hari tu kita kira-kira siap dah masuk pula bab yang ketujuh ahwalu yaumil qiyamah huru haro hari kiamat huru haro ni makna apa gemetar dan kocoknya hari kiamat saya baca hadis ni sebagai akhir eh sebab masa nak sampai dah 108 an abdullah bin au ibn umar An-Abdillah ibn Umar anhuma, an sallallahu alaihi alamin. alamin. Hatta fi ila Al-Bukhari, 4,338 dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin suratul mutaffifin ayat yang ke-9 hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam semua dah duduk dalam keadaan tunggu belakang diri dia sendiri untuk menerima balasan masing-masing sehingga ada di antara mereka yang tergelar dalam air peluh setinggi dua telinga dia. La ilaha illallah. Kena duduk di dalam air cema, air peluh manusia titik tak, tak, tak, tak, tak. Siapa kedua telinga ni? Cuba kita gambar katanya kita turun dalam air. Kita pandai berne, tak pandai berne. Tapi di padai mahsyar sikit lagi. Banyaknya air peluh yang sangat busuk sehingga siapa di telinga ataupun siapa di hidung. Tiap-tiap okey. Allah. Ne? Sebab tu kita kena kena mitok semua dengan Allah Ta'ala. Mita jadi kita selamat. Jangan sampai kau kita duduk di dalam keadaan yang susah di daripada mahsyar, sehingga kena duduk di dalam cema, busuk, air peluh. Okey, okey. Orang okay, ada duduk di dalam hadis ni wa iyazubillah, orang okay, tu tanda katanya dia kena duduk di dalam dengan akor. Nah, orang kau duduk di dalam air peluh siapa kau? Rendap telinga dia. Orang okay, ni jalar. Kenegikan dengan kau wa iyazubillah. Maka so, sedar itulah. Dan nah, insyaAllah kita sambung semula hadis yang ke-199 di dalam kitab Maalim As-Sunnah An-Nabawiyah. Al Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi nabina Muhammad. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam, wa salam wa wa rahmatullahi wa barakatuh.